Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <lacht> Aduh Aduh <gadul> <tong> Oke <Okay>, guys <gadul> Di Video kali ini Saya bakalan bagiin tutorial Cara mendapatkan Domain Gratis ya Ini bisa dipake Buat blogspot Wordpress ini bisa cara mendapatkan domain ini susah-susah gampang sih ya bagus benar benar bener makan perlu diketahui <tuh> <tuh> penyedia domain ini sudah jarang dan susah jadi biasanya lebih lama gitu Ada pun kelebihan dari penyedia domain ini bisa dipasang di Blogger ya, ataupun Blogspot. Bisa ya. dipasang Cloudflare. eh blog gratisan kita pakai Blogspot terus. nggak punya modal buat beli domain, atau mau uji coba bisa pakai domain ini ya bisa dipasang cloudflare juga buat keamanan, terus support adsense bisa eh, apa <laughs> didaftarkan ke google adsense masa aktif cukup lama ya bahkan bisa seumur hidup tergantung asal konten kalian tuh nggak melanggar gitu mona iya nah kekurangannya tuh kalian harus punya domain name domain server atau DNS ya nanti saya bakalan bagian tutorialnya biar dapat DNS gratis. <tik> <tik> Adapun uh, penyebabnya ya. atau misalkan nih domainnya tiba-tiba nggak -tiba aktif ataupun dihapus, hap aksesnya, jadi bisa jadi konten kalian tuh sejenis mm -hmm. apa ya, situs komersial atau non Eropa otoritas, otoritas administratif, kepatuhan terhadap. terhadap standar yang ada di internet, merek dagang, nah, seperti itu. Sarah, nah untuk persyaratannya untuk mendapatkan domain secara gratis bisa kalian ikuti langkahnya langsung saja kita gasken. mulai Di sini saya pakai Austria buat dapetin DNS DNS manager. Free DNS server Nah karena ini saya bereksperimen di akun baru kita daftar Email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 Masukkan cici, uh, cici itu kotanya, potol oh, ya. uh, itu Kode area The post. Kode pos Kode pos Pot posong ini nah I'm not a robot. Silakan dicentang. Jangan lupa uh, password sama sandinya ya. Nanti buat login. Klik password agree and continue. Password dan sandinya? Yahoo. Email. <laughs> oh, password dan sandi, aduh. Lupakan kan, Yeah, oke okay. nah, ini sudah sudah berhasil daftar kita cek dulu di Gmail ya oke oke lagi your account sign in Oh, kita konfirmasi dulu. Pokoknya jangan lupa sediain kopi hitam sama jangan lupa. Hmm. Eh, bisa ubud. konfirmasi dulu. Jangan lupa like, comment, dan oh, subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, subscribe dan aktifin notifikasinya ya. Biar tambah semangat lagi membuat video-video yang berpendidikan buat, buat kalian semua yang sedang membutuhkan. Uff uh, betul sekali kan aduh yoi. Kita aktifasi dulu akunnya. Oke. Okay. Oke. <laughs> Oke terima kasih sebssar langsung masukin email semua mas bro. ini kalian masuk ke service ya. Terus di sini ada free DNS. Nah, ini untuk eh, nama domainnya. silahkan diketik. Namun kan kita belum bikin nih. Nah, sekarang kita registrasi untuk nama domainnya. Di sini penyedia layanan domain gratis unlimited juga. Uh, silakan kalian ketik aja di domain eu.org. Nah ini niche.eu.org Ini penyedia layanan domain. Silahkan kalian uh, sign up. Nah, sini kan belum ada, kita bikin lagi. Silahkan diisi. E besar kemis, menurut eh uh, Lena, iyalah adalah iya, ada diizinkan lah, mangga <laughs> uh, menurut artikel yang saya ketahui dari Google ya yeah. katanya uh, harus pakai alamat luar negeri gitu email juga email oke okay. uh, namun sebelumnya pernah saya coba ini pakai alamat rumah sendiri dan hasil suksesnya tuh berhasil oke font kosong dan62 jadi genapkan 8 nah Langsung create, ini jangan lupa dicentang. Cintian oh, ini juga boho, oh. <gifat> kelihatan. oh ini password, ngaduk nah Nanti jangan lupa passwordnya, ya oke. Okay. Nah, ini uh, user untuk loginnya ya, kalian bisa copy, hmm. tapi kita cek dulu gmail, kita cek gmail, oh ini ini enggak kepake, kita, kita verifikasi Kita verifikasi ini user, buat loginnya ya, langsung klik login. Ini kalian sudah berhasil login, silahkan uh, daftarkan nama domain ya bebas sesuai kebutuhan aja lah. Nah, uh, sebelum masukkan nama domain di nice.eu.com, Urg, kalian balik lagi ke hostry ya. Kita masuk ke service terus uh, free DNS. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita daftarkan uh, domainnya. Hmm. di sini nih nah di sini kita isi dulu nama domainnya info nah. server ini 1 sampai empat Sebelum submit, kita create dulu DNS-nya, tunggu prosesnya sampai selesai. Ini sudah aktif ya Agus untuk DNS-nya. Terus kita ajukan untuk aktivasi domain ini ya. Kita submit ya. Oke. Oke. Nah. Kita nunggu di approve-nya. Iya. biasanya ini tinggal nunggu aja. biasanya selesai atau enggaknya? Mm proses memakan waktu biasanya tiga jam dengan paling lama bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalian bisa pantau aja langsung di uh, Gmail ataupun di spam Sudah hmm. udah ada pemberitahuan Dayana sudah aktif berarti harus sering-sering dicek ya betul sekali kandung Hai lalu kemudian Hai <tuh> kembali gini eh uh, kalau misalkan udah lama nih enggak nggak ada apa memberitahuan pemberitahuan dari Gmail uh -huh. kalian bisa kirim email kirim email langsung ke alamat eh, dari situsnya ya. situs nice.org untuk alamat emailnya bisa kalian masukkan ke hostmaster.eu.org subjeknya itu bisa berbahasa Inggris ya mungkin kalau misalkan eh kalian kesulitan nanti selalu saya tempelkan di deskripsi video ya Kang Agus. iya di mudah lebih mudah ya seperti itu untuk subjek bisa kalian isi ke eh, Mau domain eh, nama domain yang kalian ajukan tadi ya, sesuai yang kalian bikin. Nah, untuk isinya yeah. nanti tinggal kopas aja di deskripsi ya. Oke, okay. oke, <laughs> lalu tinggal kirim. Nah, jadi sepertinya ini udah berhasil nih Kang Agus kita tinggal nunggu aja Jadi kalau misalkan belum ada pemberitahuan kita request ulang ya ya oke okay. seperti itu Hai nanti eh, jangan lupakan user sama passwordnya aja buat login nanti di sini kalau misalkan sudah aktif bakalan ada nama domain yang aktif di sini nanti untuk settingannya next lah insya Allah di video selanjutnya dan buat kalian yang mau lihat domain yang sudah pernah saya aktifasi itu uh, .eu Nah. ini sudah saya aktifasi sudah saya pasang uh, cloudflare juga namun untuk adsense belum saya ajukan karena ini masih baru terus enggak terawat juga hmm, <laughs> oh, beli. Kerja, kan? ya seperti itu jadi mungkin cukup sekian tutorial cara mendapatkan domain gratis ya unlimited juga asal konten yang gak ngelanggar lah semoga, semoga bermanfaat buat kalian bermanfaat. jangan lupa subscribe like, comment, and share okay biar kita makin semangat oke okay. membuat video yang bermanfaat buat kalian yang berpendidikan yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.